halo bro Ensis, kembali lagi ketemu dengan channel celana tua saat ini dalam video ini admin meminta bantuan anda bagi yang mengerti tentang benda ini katanya ini benda namanya kantong macan nah, untuk itu karena admin tidak tahu fungsinya untuk apa kasiatnya untuk apa efek sampingnya ada atau tidak Nah, buat dia mengerti, para ahli sekalian, para pakar sekalian, ahli ekonomi, ahli akuntansi, ahli matematika, ahli fisika, apalagi, ahli kimia, ahli geografi, ahli astronomi, semua ahli, ahli sejarah. Tolong bantu saya jelaskan mungkin mengerti tentang barang langka, barang kuno yang ada pada saat ini khasiatnya buat apa terus fungsinya untuk apa secara spesifik apakah berbahaya atau tidak tiba-tiba saja mau dikasih e, benda ini tapi bukan saya menolak tapi masih memikirkan berhubung saya tidak tahu e, benda ini secara keseluruhan saya tidak tahu jadi Sebelum itu harus bertanya dulu Mohon bantuan kawan-kawan yang mengerti Untuk jawabannya Taruh saja di Bagian bawah video ini Di kolom komentar Terima kasih Broensis Jika Anda senang dengan video ini Klik like Dan klik subscribe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 putar